Untuk menemani santai malam kalian, saat ini persahabat ya. Bangun akan memberikan informasi menarik nih di malam hari ini. Siapa yang sudah menyaksikan vlog terbaru dari Lesler Entertainment? Pasti kalian senyum-senyum di persahabat ya saat melihat. Tentunya, saltingnya Papa Bilar saat diomongin cewek-cewek. Aduh, masya banget ya. Saltingnya gemes, kata Kak Erening Aduh, tentunya kita bahagia sekali persahabat ya dibikin Happy Kembali. Dengan vlog terbarunya Leslar Entertainment sebagai persahabat ya Bisa trending kembali untuk vlog terbaru Dari Leslar Entertainment Amin Kita lihat juga persahabat ya Di kolom komentar banyak sekali tentunya Tanggapan dan respon yang diberikan Dari akun vivi.vilan mengatakan Ketawa jadinya ketawa aja Aduh jadi salvo katanya tuh Ada juga komentar lain Dari akun Aneng Ada juga komentar lain persahabat diberikan dari akun Fanti Mengatakan, kok aku yang gemes ya lihat Bapak B salting Aduh, <gifat> kita aja pastinya persahabat ya Tentunya senyum-senyum ketawa nih saat melihat saltingnya dari Bapak bila. Untuk berikutnya persahabat ya, tidak ada vitamin baru yang muncul malam hari ini Tetap kita mendapatkan asupan vitamin bahagia lewat idola kita Persahabat ya, ada potret nih masih tentunya potret Muhammad Dici Anjur Masya Allah gemas banget ya Abang Fatih selalu bikin salvo kita semuanya Masya Allah Semoga keluarga Leslar ini selalu bahagia Dan semoga dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik Di postingan ini pun persahabat ya Tentu banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan Salah satunya dari akun Karm School Mengatakan di kolom komentar Pak Rizky Biala coplas jadi hansip ya Katanya tuh ini sedikit banget, masya Allah. Doakan yang terbaik persahabatnya, untuk idul kita dan mudah-mudahan kita semua juga sebagai fans cicatih selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, amin. Ya Robbal Alamin. Masih menunggu kejutan dan tentunya cedukan vitamin terbaru di malam hari ini. Jangan kemana-mana persahabat, tetap stay tune dan pantengin channel ini terus biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru, terupdate dan terhangat berikutnya.